Baik, kita mulai aja ya teman-teman. Selamat sore teman-teman semua. Kita akan buka kelasnya dalam doa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom Meeting ini untuk kami belajar mengenai cloud computing biar kami menolong kami. Kami bisa mempelajari dengan baik dan materinya kami bisa pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Teman-teman, ya, silakan dinyalakan kameranya. Kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini ya. Baik, teman-teman lihat ke kamera semua ya. Senyum. 321 Minggu depan kita libur, teman-teman. Tanggal 3. Kira-kira mau penggantinya kapan? Tolong koordinasi dengan Martin ya. Jadi teman-teman kalau ke morning. Ini di morning kita. Di paling atas. Attendance SOK kelas B. Teman-teman tolong presensi di sini ya. Jadi itu yang teman-teman... Klik sendiri gitu ya. Jadi presensi bukti hadir. Quiz itu kelas ini yang ngerjain cuma tiga orang. Yang minggu lalu. Hari ini juga ada ya. Quiz kecil. Sama ada pertanyaan. Nanti silahkan teman-teman kerjakan. Nah kalau yang minggu lalu itu yang ngerjain cuma tiga orang. Assignment itu yang ngerjain cuma lima orang. Assignment itu yang bawah teman-teman. Ya, Soalnya nggak begitu sulit sih teman-teman. Itu kayak pretest aja sih. Jadi teman-teman tolong dikerjakan ya. Itu di morning. Kalau hari ini kita pertemuan dua. Nah ini pertemuan dua kita ya. Kita akan bahas tentang cloud concept. Ada aktivitasnya juga. Teman-teman ada aktivitas hari ini untuk diskusi bersama teman-teman kelompoknya. Tentang tiga hal sih teman-teman kalau hari ini. Tentang cloud computing, AWS, sama AWS CAF. Ini teman-teman diskusi juga tentang keuntungan cloud computing apa itu di dalam kelompok. Nah ini ada beberapa yang teman-teman perlu kerjakan ya. Saya nanya apakah teman-teman sudah baca modulnya? Terus ada quiz kecil sama assignment. Jangan lupa assignmentnya sampai hari ini jam 5 seperti itu ya. Enggak ini sih hanya nulisin intisari aja teman-teman hari ini belajar apa, seperti itu. Itu review yang minggu kemarin. Akses ke AWS Academy, caranya bagaimana? Teman-teman, silahkan ada satu orang yang mau share. Saya buka share screen-nya, ya. Buktikan kalau teman-teman sudah berhasil untuk mengakses, ya. Silahkan yang mau menjawab boleh di share screen. Saya boleh sih, silahkan PIN di share screen. Dari yang morning tuh, student login, habis nah, itu, itu klik, habis itu klik, nanti masuk ke sini. Student login, nanti kalian masukin email, segera masuk passwordnya juga. Terus login, tinggal klik yang di sininya, tinggal masukin modul. Nanti keluar modul satu, modul 2, dan seterusnya. Sip. Terima kasih, Vina. sama Teman-teman yang lain berhasilkah mengakses? Hari ini kita ada diskusi di breakout room juga, buat teman-teman satu kelompok tentang plot concept. Saya dulu ya, teman-teman. Nah, ini materi kita diambil dari AWS Academy untuk yang Cloud Foundation, tujuannya untuk dapat pemahaman tentang konsep komputasi awan atau cloud computing. Gambaran umumnya sih nanti kita akan bahas tentang cloud concept, AWS core service, security, arsitektur, pricing-nya, support-nya ini yang kita bahas di Cloud Foundation. Terus ini yang diharapkan di akhir, teman-teman bisa siap untuk ujian sertifikasi AWS Certified Cloud Practitioner. Nah, dari modul yang disampaikan di unit modul 1 sampai 10 ada knowledge check. Ini 1 sampai 10 ada knowledge check. Teman-teman silakan dikerjakan. Nilai minimalnya sih mereka mengharapkan nilainya lebih besar dari 80. Ya, minimal 80% untuk teman-teman selesaikan modulnya. Silakan diselesaikan satu-satu. Ada yang udah ngerjain modul satu kalau ada yang udah ngerjain boleh diklaim juga. Lalu ini ada sandbox environmentnya juga buat kita nanti nyobain layanan AWS pakai ini. Ada certification resource buat teman-teman baca-baca kalau mau sertifikasi itu apa aja bahannya, seperti apa. Lalu di akhir nah ini yang saya sebut tadi badge digital bisa dipasang di LinkedIn kalau teman-teman sudah kebuka semuanya ya. Nih, kuncinya sudah kebuka nanti teman-teman bisa klaim badge digital. Ini certification resource, ada link-linknya, silahkan diklik ya. Kalau teman-teman mau persiapan untuk exam nanti di akhir. Lalu ada AWS Educate Job Board. Nah ini kalau yang teman-teman tertarik di bidang Cloud Computing dan mau kerja di bidang itu, ini ada AWS Educate Job Board juga ya. Bisa diklik. Kalau yang materi kita kan hanya satu, yang Cloud Foundation. Nah Kalau di sini ada banyak, ini saya screenshot in yang saya login. AWS Educate. Jadi teman-teman bisa belajar uh, berbagai macam course. Ada yang basic, ada yang advance, ada yang untuk uh, prepare for the workplace, ada yang belajar dari Twitch, ada juga buat yang learner. Siapa tahu teman-teman ada saudara atau adiknya mungkin ya, misalnya umurnya sekitar 14-18 tahun, seneng Mau belajar juga cloud computing. Nah ini ada bahannya buat yang learner. Itu kayak animasi sih teman-teman tampilannya ya. Jadi seneng lah kalau anak-anak belajar itu. Jadi dari kecil udah diajarin nih. Mau belajar cloud building, algoritma, program desain, dan sebagainya. Ada banyak bahan. Ini adanya di AWS Educate. Gitu. Kalau yang di Cloud Academy kan saya bukannya hanya satu ya. Yang Cloud Foundation. Gitu. Baik, itu uh, introduction. Siapa tahu ada yang belum baca, jadi saya review ulangin. Ini prikos survei yang tadi ya kalau belum diisi tampilannya kayak gini. Tapi kalau sudah diisi, kalau udah diisi nanti tampilannya kayak gini teman-teman nggak bisa dibuka lagi. Nah ini ya nggak bisa dibuka lagi. Seperti itu ada tujuh pertanyaan. Terus ini syaratnya kalau mau belajar ada dua. Ada yang udah baca modulnya. Siapa tahu bisa menjawab apa aja general requirement knowledge-nya? Untuk cloud computing, prasyaratnya apa nih? Prasyaratnya dua ya. IT technical knowledge sama IT business knowledge. Ini dua, dua prasyaratnya dua ini. Kalau yang IT technical knowledge ini lebih ke konsep dasar komputer, tahu manajemen file, bisa pakai internet ya, tahu tentang internet. Karena cloud ini jalannya di internet teman-teman. Ingat video yang lalu ya, komputasi awan, nggak kelihatan infrastrukturnya, itu berjalan di atas awan. Seperti itu, terus yang IT Business Knowledge ini lebih ke wawasan gimana sih IT di bisnis. Jadi harus paham proses bisnisnya, IT di bisnis seperti apa. Nah, ini prasyaratnya. Saya yakin teman-teman mau pasti memenuhi ini semua ya, IT Technical Knowledge sama IT Business Knowledge. Lalu ini course kita, nah ini yang tadi diharapkan. Siapa tahu nanti ada yang tertarik untuk sampai sertifikasi, yang modul ini untuk di Cloud Practitioner. Yang bawah ya, masih fundamental banget. Lanjutannya silahkan teman-teman, mau ke associate atau mau ke profesional atau mau ada specialty, ini sudah disediakan oleh AWS Certification. Yang tersedia seperti ini. Sampai sini dulu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan Sudah baca morning saya ya, teman-teman, materialnya yang di sini. Ada topik diskusi yang saya tuliskan. Nah, di sini materialnya. Ada topik diskusi yang saya tuliskan tentang Cloud Concept Overview. nih Hari ini kita belajar tentang Cloud Computing, keuntungannya atau keunggulannya. Kemudian kita kenalan dengan AWS. Terlebih lagi layanannya, dia ya, punya layanan apa aja sama AWS Cloud Adoption Framework. Nah ini yang modul knowledge check, diharapkan kalau udah dikerjain lebih dari 80 ya, minimalnya 80. Diskusinya nanti kita tentang ini. Yang pertama tentang pemahaman tentang apa sih komputasi awan. Teman-teman diskusikan di breakout room bersama teman-teman kelompoknya. Jadi tahu, dapat pemahaman tentang apa sih komputasi awan. Terus bandingkan tentang uh, traditional computing model sama cloud computing model. Itu bedanya apa? Bandingkan ya. Kemudian nanti teman-teman juga akan diskusi tentang keunggulan dari cloud computing. Ada enam. Ini apa aja? Teman-teman bisa diskusikan dengan temannya. Lalu kita kenal dengan AWS, tahu layanannya, ya. tahu nama-namanya, tahu kategorinya yang ditawarkan. Yang terakhir nanti kita diskusinya tentang CAF, slot Adoption Framework, ada 6 perspektif. Itu teman-teman yang akan dikerjakan hari ini oleh teman-teman dengan kelompoknya. Mudah-mudahan modulnya sudah dibaca, sehingga diskusinya bisa menarik ya di dalam kelompoknya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan kah teman-teman? Nanti diskusinya 20 menit aja teman-teman di breakout room. Nanti, setelah dari breakout room, teman-teman akan kembali ke main room. Nah, di breakout room nanti, saya akan kunjungi satu-satu untuk bagiin link Google Drive. Jadi, teman-teman nanti akan mengisi file rekaman teman-teman di breakout room, kemudian file diskusi teman-teman. Silahkan mau pakai Google Slide, mau pakai Notepad, silahkan hasil karya teman-teman satu kelompok. Catatan rapi sih, intinya ya. Sama, nanti teman-teman harus foto bareng ya, bertiga di breakout room sebelum meninggalkan breakout room. Nah, nanti filenya akan dikumpulkan ke Google Drive. Saya sudah sediakan Google Drive-nya untuk teman-teman upload tugasnya. Itu private per kelompok ya, seperti itu. Nanti saya bagikan pas, nanti saya kunjungin ke satu-satu breakout room-nya. Jadi jangan lupa uh, direkam, kemudian... Kumpulkan file diskusinya sama teman-teman foto bareng. Nah, untuk ke breakout room, sebelum pindah, minta bantuan untuk teman-teman isi nomor ini ya, di rename namanya. Jadi, seperti kelompok yang sudah rename itu kelompok satu, Rifki, Martin, Alfon nah itu ada angkanya ya, satu di depan. Berarti saya tahu itu kelompok satu gitu. Saya bacakan ya teman-teman dari hasil uh, diskusi minggu lalu tidak ada pertanyaan atau ada kalau nggak ada saya buka big nya silahkan dipilih sendiri roomnya sesuai dengan nomor kelompoknya ya selamat bekerja teman-teman apakah sudah kembali semuanya teman-teman pertanyaan nomor satu silahkan apa itu cloud computing akan dijawab oleh kelompok mana kelompok Alfon Oke, kelompok satu silahkan di share screen ya, bahannya silahkan. Silahkan, wong iya. Jadi, kalau menurut kelompok kami gitu ya, cloud computing itu sebuah pengiriman database, gitu storage atau aplikasi, dan resource IT lainnya berdasarkan permintaan kliennya. Jadi, eh, hal tersebut itu dijalankan di suatu server komputer yang gede gitu, dan itu lokasinya bisa berbeda-beda. Nah, contoh cloud service provider itu salah satunya AWS nah kalau cloud computing itu jadi kita bisa mikirnya tuh misalnya infrastrukturnya kalau dulu kan kita ada uh, server komputer gede-gede gitu kan kayak hardware nah kita bisa mikirnya tuh jadi software gitu jadi kita udah nggak usah mikirin hardware lagi uh, kita juga udah nggak butuh kayak ruang pegawai keamanan dan lain-lain kalau misalnya kita mau nambah kapasitas juga kita kan kalau dulu harus beli lagi kan hardware gituannya nah kalau sekarang ya kita tinggal Minta layanannya untuk menambahkan si kapasitasnya gitu Jadi lebih mudah gitu Paling itu sih Ci Terima kasih Alfon Dari catatan saya Jadi cloud computing kita sama ya jawabannya ya On demand delivery of IT resource Ya resource-nya mau database, mau storage, mau apapun yang tadi disebutkan oleh teman-teman kelompok 1 Lewat internet, jadi harus ada internet With pay as you go pricing Itu tambahannya ya jadi, yang kita bayarkan adalah yang kita gunakan karena dia sudah menganggapnya infrastructure as software. Jadi, sebagai software tidak sebagai hardware lagi. Tapi ingat-ingat, yang dibayar adalah yang kita pakai. Kalau kita pakai layanannya, enggak kita stop ya. Otomatis kita harus bayar layanan itu karena dianggapnya kita pakai layanan itu. Kalau kita enggak pakai ya harus kita stop supaya kita enggak harus bayar uh, terus-terusan gitu ya. Jadi, kita bisa atur sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah pengiriman IT resource via internet dengan pembayaran yang sesuai dengan yang kita pakai. Pay as you go pricing. Sip, mantap. Sudah sama ya persepsinya. Berikutnya, silakan. Apa bedanya traditional computing model sama cloud computing model? Kelompok mana yang mau menjawab? Mungkin kelompok tiga boleh, Bu. Kelompok tiga, silakan. Oke, okay. saya share ya, Bu. Silakan. Oke, okay, apa sudah terlihat bu? Sudah. Oke, okay, sebenarnya ini enggak terlalu gini ya. Pertama perbedaan untuk yang tradisional dulu ya. Kalau yang untuk tradisional computing, dia pertama untuk dari segi biaya dia lebih mahal dibandingkan dari cloud computing. Terus untuk yang tradisional dia butuh space untuk atau ruang karena kan harus bikin kayak punya server sendiri, router sendiri atau gimana gitu ya. Terus untuk kemudahan dia kalau yang tradisional dia lebih agak sulit itu ya. Kalau untuk yang cloud computing sendiri uh, untuk biaya dia lebih murah pertama. Terus untuk space dia nggak perlu space banyak karena kan dia pakai internet ya kalau untuk cloud. Sama cloud itu dia mudah gitu, bisa di manage dimana aja gitu. Mungkin itu yang uh, kami bahas dari mengenai perbedaan antara tradisional sama cloud. Baik. Terima kasih Evan Jadi teman-teman harus move on ya Waktu minggu lalu saya cerita prediksinya 2025 kita semuanya pindah ke cloud Jadi teman-teman harus move on Nyambung dari yang barusan Silahkan Untuk belajar cloud computing itu kan kita harus kenal Namanya cloud service model Ada yang bisa memperkenalkan Tiga model dari yang cloud service model Ada IAS PAS, PAS SAAS Nah silahkan Bagian uh, si Oke, okay, Avent, ya? Jadi uh, ada tiga cloud model service, yang pertama tuh infrastructure as a service Nah dia itu merupakan rangkaian sumber daya komputasi atau server Jadinya um, biasanya memberikan kita akses ke fitur jaringan, ruang penyimpanan data dan komputer Nah keuntungannya itu di sini IA AS ini memiliki tingkat fleksibilitas dan kontrol yang sangat tinggi, soalnya kan dia masih kayak dasar gitu kan. Kalau penyedia layanannya, contohnya itu ada Amazon Web Service dan Microsoft Azure. Nah, yang kedua itu ada Platform as a Service. Nah, kalau ini lebih ke tengah-tengah. Jadi, ini memfokuskan developernya untuk deployment dan manajemen sebuah aplikasi. Layanan ini juga mengurangi kebutuhan developer untuk mengelola infrastruktur yang dasar seperti perangkat keras dan sistem operasi contoh layanannya itu Google App Engine dan Oracle Cloud Platform yang terakhir itu ada software as a service nah kalau yang ini tuh biasa langsung jadi dalam software gitu dalam perangkat lunak jadi kita nggak usah lagi mikirin cara untuk ngurusin software kita kita juga nggak perlu tahu gitu bagaimana infrastruktur dasar yang membuat software kita bekerja. Kita hanya harus mengerti cara menggunakan software yang telah disediakan. Contohnya itu, kayak Office 365 yang menawarkan aplikasi-aplikasi Microsoft Office. Nah, sudah sih, Ci. Betul. Terima kasih, Alfon. With Amazon Web Service and Feature, you can do almost anything. Nah, dia bandingin tuh antara Traditional IT sama layanan AWS. Ada yang bisa share? Dapat apa dari persamaan antara tradisional IT dengan layanan AWS? Silahkan. Yang ini teman-teman. Ini perbandingan antara AWS sama tradisional IT. Jadi kalau di AWS, dia punya nih ya network ACL. ACL itu access control list sama IAM. Nanti kita juga akan belajar ini IAM. Identity and Access Management, ini akan sama dengan di tradisional IT-nya, firewall, access control list, terus administrator, ini yang di tradisional IT-nya, ini yang di AWS. Kemudian, kalau tadi kan ada security ya, kemudian yang berikutnya networking. Ini kalau di AWS ada Elastic Load Balancing sama Amazon VPC, ya Virtual Private Cloud itu sama dengan kalau di tradisional IT-nya router, network pipeline, sama switch. Lalu kalau di compute, AWS punya Amazon Machine Image sama Elastic Compute Cloud atau EC2, kita sebutnya EC2. Ini akan sama dengan on-premise server, server yang benar-benar fisik ada di kita gitu ya. Kalau misalnya kita punya server seperti itu. Lalu kalau yang untuk storage sama database, di AWS itu ada Elastic Block Store, Amazon EBS, Amazon Elastic File System, ini yang EFS, kemudian ada Simple Storage Service, ini Amazon S3, lalu ada Amazon Relational Database Service atau Amazon RDS. Ini akan sama dengan kalau database di kita ya, DAS, SAN, NAS, sama RDBMS. Relational Database Management. Jadi ini persamaannya. Jadi ini yang di traditional IT, traditional IT sama ini yang di AWS. Gitu. Jadi sama aja, cuma pindah ya. Semuanya pindah ke awan, tidak ada secara fisik di kita. seperti itu. Berikutnya tentang keunggulan dari Cloud Computing. Silahkan cerita, ada enam. Apa aja? Kelompok kami. Kelompok dua, silahkan. Silahkan di-share screen ya. apa keunggulannya tuh ya? Nah, jadi untuk keuntungan cloud computing dari menurut kacamata kami adalah eh, investasi besar data berdasarkan perkiraan dan pembayaran hanya untuk jumlah yang kita konsumsi. Yang kedua adalah karena agregasi penggunaan untuk semua pelanggan AWS dapat mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi dan membenarkan memberikan penghemat, penghematan kepada pelanggan. Yang ketiga, kita dapat mengakses kecil apapun yang kita butuhkan. Yang keempat, kecepatan dan kemampuan yang menunjang. Yang kelima, ada fokus saja pada proyek yang berhubungan dengan bisnismu dibandingkan fokus pada infrastruktur. Yang keenam, ada global eliminate atau lower latency and better experience. Baik. Terima kasih, France Ada enam ya. Yang pertama, trade capital expand for variable expense. Dari yang tadinya kita keluarin uang buat beli server fisik, udah mau belinya lama, mungkinnya karena komputernya kapasitasnya e, besar banget enggak tersedia secara umum gitu ya, maka teman-teman harus nunggu. Oh, nanti datangnya servernya seminggu lagi. Nah daripada ngurusin yang kayak begitu, mendingan kita pindah ke variable expand seperti itu. Lalu yang kedua benefit from massive economic of scale, jadi kita dimungkinkan untuk e, bisnis yang lebih besar skalanya ya karena biaya variabelnya yang tadi variabel expense lebih rendah. Lalu ada tadi stop, stop guessing capacity itu lebih ke kita bukan peramal ya, teman-teman ya. Jadi stop jadi peramal, stop nebak-nebak, lebih baik kita ngurusin aplikasi kita daripada kita pusing ngurusin e, untuk nebak-nebak space-nya harus berapa, kapasitasnya berapa, server harus yang kayak gimana gitu ya. Mendingan kita berhenti untuk menebak-nebak. Nah, kalau di komputasi awan ini kita bisa mengakses, tadi udah dinyatakan oleh kelompok yang presentasi ya. Mau sedikit, mau banyak, ya nggak masalah gitu ya. Kita bisa turunin dalam hitungan menit. Kita bisa tingkatkan kapasitasnya juga dalam hitungan menit. Seperti itu. Terus tadi apalagi ya, yang keempat tuh. Lebih lincah dan lebih cepat jelas ya, hitungan menit. Lalu yang kelima, stop spending money on running and maintaining data center. Yaitu data center tuh kan kalau kita punya, berarti server fisiknya ada di kita. Nah, kalau ini sekarang kita server fisiknya tidak ada, kita pakai layanannya. Daripada uang untuk data center mending fokus ke bisnis aja, ke aplikasinya ya. Lalu terakhir jangan dilupakan tuh go global in minute. Jadi kalau biasanya mungkin gara-gara servernya di Indonesia saja yang akses untuk layanan cuma se-Indonesia, nah sekarang karena layanan AWS ya regionnya juga banyak ya seluruh dunia jadi bisa mendunia dalam hitungan menit. Sip, terima kasih kelompok France Berikutnya kenal dengan AWS ya sudah sudah lebih kenal ya dari hasil diskusi dan juga presentasi teman-teman layanannya apa aja nih AWS? Jadi uh, web service udah tau ya uh, menyediakan layanan, lo internet jadi probasis cloud jadi apa itu AWS? Dia cloud platform dia menyediakan Produk layanan cloud global, global. Jadi ya apa uh, kayak, Misalkan kita ingin cloud computing Terus kita punya apa punya Misal kita mau bikin aplikasi gini, kan, ya. Terus aplikasinya ini butuh server Cuma kita kalau mau bikin server di rumah nggak bisa Nah ini ada AWS yang menyediakan layanan server Buat kita Seperti itu memberikan akses on demand untuk komputasi Dan kita bayarnya sesuai Dengan layanan yang kita inginkan itu sih, Ji. nah itu yang layanannya, layanannya sebagai berikut, nah itu dibaca aja. Layanan situ, sebagai berikut. Situ, nah. apa, lambda, apa. Ini kita ada Amazon EC2, kalau nggak salah itu uh, apa tadi? Oh, ya itulah. <laughs> uh, jadi dia menyediakan kendali penuh ke semua sumber daya komputernya. Ini untuk yang udah advance gitu ya, kalau menurut saya sih, soalnya. Uh, kita yang atur semuanya gitu. Setelah itu ada Lambda. Jadi ini Lambda ini untuk menjalankan kode tanpa kita harus mengatur apa segala di servernya. enggak seperti yang isi dua. Terus ada Elastic Pinstock. Ini mediator layanan yang mengatur aplikasi web untuk kita. Setelah itu ada LightSale. Dia uh, platform ringan oh, okay. untuk uh, menjalankan beberapa aplikasi web sederhana. Baik, terima itu. kasih Rifqi. Terima kasih. Ini yang di-cover di course kita, ya. Nanti, teman-teman kenalan dengan hal-hal ini, mudah-mudahan waktu kita cepat terus. Eh, nanti ada cara, kan? Teman-teman pengen nyoba, kan? AWS itu gimana? Nanti kita pakai manajemen konsolnya untuk nyobain, ya. Ini nanti yang kita pakai untuk nyobain. Intinya, si AWS ini, cloud computing, pengen supaya bisa layanannya itu sesuai dengan bisnis kita dan juga sesuai teknologi, pemilihan teknologinya itu sesuai dengan yang dibutuhkan CAF itu buat kalau perusahaan mau adopsi layanan cloud AWS ya teman-teman jadi nggak mau asal-asalan dia nyediain best practice buat nolongin perusahaan atau yang mau pakai layanan supaya adopsinya itu berhasil sesuai dengan bisnisnya nah AWS ini dia pakai 6 perspektif supaya bisa sesuai dengan kliennya uh, gitu ya ada dari bisnis, people governance, platform security sama operation jadi dilihat dari uh, fokusnya pada bisnisnya dan juga fokus pada technicalnya, seperti itu ini dari modulnya ya saya screenshotin, supaya sesuai dan selaras dengan kebutuhan bisnisnya, ini ada 6 supaya bisa berhasil untuk uh, adopsi layanan cloudnya seperti itu, teman-teman, yang diperkenalkan di Cloud Concept. Jadi, hari ini target kita tercapai ya, buat tahu uh, definisi tentang komputasi awan, kemudian kita bisa kenal juga ada keuntungan-keuntungannya kalau pakai Cloud Computing, lalu kita mengenal layanan AWS, ya, meskipun baru nama-namanya, tapi kita jadi tahu, oh ada ini di AWS, oh ada ini di AWS, oh ternyata uh, traditional IT sama layanan AWS tuh. Ada yang samanya, nah samanya apa aja kita diperkenalkan. Seperti itu. Yang terakhir kita review sedikit tentang Cloud Adoption Framework. Itu teman-teman materi kita hari ini. Baik, itu aja paling teman-teman minggu depan kita ngomongin uang ya. billing. Itu aja. Baik teman-teman, kalau masih ada pertanyaan silakan. Tapi kalau enggak kita ketemu tanggal 4 jam setengah untuk bahas modul 2. Itu dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman semua.